tidak cukup ditempelkan oke okay. okay bro selamat malam selamat istirahat mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya oke okay, kali ini ngiseng akan unboxing sekaligus review tipis-tipis mengenai alat elektronik ya ini dia alatnya digital multimeter digital multimeter ini sering digunakan oleh para teknisi untuk mengetahui kerusakan ataupun untuk mendeteksi sebuah alat elektronik yang rusak. Dari digital multimeter ini, kita bisa lihat tampilnya seperti ini gambarnya. Dulu yang terdahulunya itu ada digital eh digital apa multimeter versi analog, seperti gambar di belakang ini. Ya ini dia. Dan sekarang zaman udah canggih. Sehingga alat-alat pun sudah canggih pula. Dan yang saya pegang kali ini adalah digital multimeter berbasis digital. Adapun fitur-fiturnya ini dia di bawah. Yang pertama itu ada data hold. Data hold itu apa ya? Uh, mungkin ini penyimpan data ya. Bisa jadi seperti itu. Kedua itu auto power off. Ya, ataupun mati secara otomatis berikutnya let's LCD display ya mungkin ini ya tampilan LCD yang uh, lebar seperti itu selanjutnya ada auto zero function ataupun fungsi otomatis ya. terus ada single ya seperti ini apa ini C aku gak ngerti, ini mungkin ada 32 tombol ataupun knop ya fungsi masing-masing memiliki fungsinya set set seperti itu. Oke, langsung saja dah. Kita akan bongkar alat uh, apa multimeter digital ini. Ya. Seperti ini. Oke, ini modelnya sendiri. ini ini, ini ada nih. DT ini yang diberi di tanda titik. dt 9205 gitu. Ya, kita akan bongkar saja. Nah, ini ngiseng ini beli di online shop nih. dengan harga yang relatif murah sehingga tidak begitu nguras dompet ya. seperti apa ataupun apa saja yang terdapat di dalam bingkisan ini iya iya ini dia oke yang pertama kita temukan yaitu buku panduan. Ini dia yang apa ini? Tipe ya dt 92 series digital multimeter. Oke, ini buku panduannya. Buku panduan atau buku apa ini? Intinya ya bentar buku panduan. Oke selanjutnya yang kita dapatkan dari paket ini. Ada ini apa ini? Ini adalah alat deteksinya ya. Mungkin orang-orang yang ataupun teknisi ya udah tahu ini apa namanya. Yang saya tahu ataupun kita lihat, ini adalah alat deteksi yang memiliki dua warna merah dan hitam. Seperti itu. Ada arti tersendiri. Mungkin merah tersendiri ini adalah untuk uh, posisi plus dan yang hitam ini biasanya yang umumnya itu adalah mince Oke okay, apa lagi wah kita mendapatkan oh ini apa ini kita mendapatkan bonus baterai-baterai nah, baterai tipe apa ini ya? kalau kayak gini mungkin Brother semuanya tahu apa ini ya, intinya ini baterai kotak ya yang mana kutubnya itu ada di atas semua plus minus kalau gak salah. Oh, ada di sini ini minus yang ini. oke langsung ke alatnya aja dah ini dia yang dimaksud dengan multimeter digital dari tampilannya sendiri ini sangat menarik unik dan apa ya ya kayak gimbot ya kayak gimbot zaman dulu tapi tampilan ininya kayak kalkulator. Nah ini dia tipenya DT9205A. Nah ini dia. Tadi apa tombol knob ya. Tombol knobnya ini dia. Iya. Ini sangat praktis. Oke ini ada bagian-bagiannya. Ini tombol power on off. Oh belum nyala karena belum dikasih baterai. Terus ini tombol knob pemutar Ataupun tombol switch Itu Dan ini ada Apa ini soket-soket Terus ini juga soket ya Biasanya ini digunakan untuk mengukur Apa sih disebutnya Aduh aku nggak tahu Pokoknya yang kaki-kaki gitu ya Ada kaki tiga kaki ada dua kaki punya gitulah transistor ya kalau nggak salah ya intinya itu ini juga berfungsi untuk mengukur terus ini soket-soket ini fungsinya sama ya untuk mengukur juga Seperti itu. oke mari kita buka oh ya ini bahannya karet karet karet tapi agak keras seperti itu ya seperti ini dan ini bisa di apa ini dibuka itu seperti ini. bisa dijadikan gitu seperti ini nah seperti ini Ting. oke ini unik juga ya ada kondomnya ya disebutnya pelindung ya iya oh ini di Kita harus buka dulu ya menggunakan obeng. oke Kita akan buka dulu alat ini Biasanya para teknisi Orang-orang yang suka nyarpis Itu wajib memiliki alat uh, Detektor ini ya, Karena untuk mengetahui Kerusakan-kerusakan yang Mereka temui Oh ya ini dia Ini bagian dalamnya itu Ada Soket buat Pasang baterai Ini dia Kita akan buka Buka. Ya, baterainya itu by 9 90. Oke, kita akan pasang. Ya, ini pasti uh, tidak akan tertukar ya, karena udah diposisikan. Ya, seperti ini. Mana ini? Nah, itu ya. Ini tinggal pasang saja. Kalaupun kebalik gak bakalan bisa karena ini sudah masing-masing sudah disesuaikan, entah itu baterai dengan soketnya. Oke kita akan pasang. Iya, iya, iya. Oke sudah terpasang. Nah, tinggal masukkan. Oke seperti ini, ya selanjutnya kita akan tutup dan pasang kembali bagian eh bagian penutup vektornya. Oke, selesai. Selanjutnya ini selain ini apa? untuk penyangga ya. Ini juga ada apa lubang-lubang kecil ini. Ini adalah speaker fungsinya mungkin untuk buzzer ya, biasanya buzzer itu oke langsung nyala ya kayak kalkulator brotor itu ting akan pasang kembali apa ini casing ininya ya karetnya casing pelindung ini menurut saya ini ringan ya ringan sekali terus uh, unik simple seperti itu iya kayak gimbot ya oke selanjutnya kita akan pasang ini dia kabel kabelnya nah ini yang merah yang merah ini biasanya dipasang untuk mengukur ataupun untuk mendeteksi sebuah kerusakan untuk untuk mendeteksi. Oke, kita akan pasangkan bagian apa ini? alat pendeteksinya. Bukan alatnya apa ya? Jarum suntik ya mungkin itu. Oke ini pasang di sini. Di belah kanan yang berlogo bagian logonya nih. Nih, ini, ini logo ini. Yang merah pasang di sini. Ya. Selanjutnya yang kabel yang warna hitam dipasang di com. Com itu biasanya common ataupun common. Nah. Terpasang. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Kita akan coba yang saya tahu aja dulu itu Buzzer ya Buzzer itu ini nih ting-ting nah ini Buzzer lambang Buzzer kalau ini untuk mengukur transistor ya oh, kalau salah kita akan coba ini apakah berfungsi atau tidak Hai semut Oke okay. semut ikut-ikutan saya tahu gini aja untuk mengetahui ini Buzzer berfungsi atau tidak cukup ditempelkan, oke, okay. berfungsi. sekarang kita akan deteksi sebuah, ini dia, apa ini, ram, kita akan deteksi ram. kalau nyala berarti ini gak ada yang putus, Seperti itu. Mana ya anjir kecil-kecil. aduh ini harus pakai alat lagi. mungkin ini. kita akan mengukur transistor. aduh sulit banget. ini kecil. mana ini gak nyala. ya intinya itulah. Intinya, ini sudah berfungsi. Oke, okay, kita saja, brother. See you next time.